Nobale kita minyak menyap dua puluh tujuh ribu, 5 minyak curah kiloan kamari tujuh belas ribu, bulan puasa minyak dua puluh tujuh ribu, dua puluh tujuh ribu, 50 minyak kemas, 50 nah, si e -e, minyak teh Simar Delon, hidroplitis, kadinya sayat san, 100 minyak teh enak dua puluh tujuh ribu, ayana dua lima, pokok nama gitu, nunggu karo ring naga loh, banu bangkrut, cengurang gila banu gorong tikar. Kedelon mau kaka balik dan minyaknya cenderun cina, air air riot cina. Enggak saja airnya malolat darinya tombal balik dikadeo gitu maksudnya. Dah minyak mahal, stiker kenaun. Oh, malolat itulah yang namanya kenaun, usaha kita buat mah, capek